tinggal ya, nah ini contoh-contoh apa tuh? Kalau kasus keadilan lain ya, nah jadi bisa nanyut tindakan awal kan, turunkan gula darah ya, nah ini, nah ini contoh case ya dia tercium bau segar, nah ini contoh soal yang katik, ini kan hasil lab cepetan tapi bau bau apa, buah segar deh jadi rehidrasi intravena juga tetap gitu. nah pencetusnya bisa keadaan itu dari ini batuk berdahak juga boleh dia infeksi ya sebenarnya eh, dari infeksi infeksi menghasilkan eh, stress metabolik ya nah ternyata gitu, gitu, ya infeksi apa stress metabolik tadi yang mengakibatkan eh, homeostasis mulkuasanya terganggu, ya. Jadi itulah eh uh, ada yang jalur apa tuh? Nah, ini contoh kalau anamnesis ya, etiologi infeksi tadi. Etiologi infeksi. Nah, infeksi mengakibatkan stres metabolik. Maksudnya apa stres metabolik uh, seluruh tentara-tentara gitu tuh kerja keras ya untuk mengatasi infeksi mulai dari imun spesifik non spesifik nah itulah jadi ya tentara kan butuh makan begitu juga dengan sel-sel e, imunitas kita nah jadi itulah kondisi stres metabolik sel imun sebenarnya itu kan sel imun timbullah kondisi hiper hiperglikemi ya nah Ya, Perglikemi ini, ini mestinya kalau secara normal, normalnya itu diatasi sama yang namanya mekanisme homeostasis in insulin. Nah, cuman kalau di DM kan ada dua kondisi sebenarnya tuh. Kalau di KAD, insulinnya itu, insulin ini sebenarnya ada dua. Kalau dia resisten, insulin resist, atau De, de, defisit absolut, de, defisit absolut. Nah kalau resisten, resisten dia masih ada insulin, okay. insulinnya ada, tapi dia terhambat. Nah jadi eh, produksi masih masih ada, cuman reseptornya mungkin tidak bisa nangkep si insulinnya tadi. Nah kalau defisit absolut itu yang terjadi di DM tipe satu, ya. Di mana sel beta pankreas itu memang sama sekali tidak sekresi sih eh uh, insulin ya. Nah, itu. Ini DM tipe 2 ya. Oke. Glukose. Kandapat atau alasan awal yang tadi dikasih rehidrasi secara intravena. Yo, jadi Ibarat kayak ini, yang darah itu kan kalau di kencing manis nih kental lah ya. Nah, darah yang kental tadi, kita nak, apa tuh, nak e, e, lancar ke. Nah, kalau nak dilancar ke, ibarat kita bikin teh kan, gula kebanyakan. Berarti kita tambah banyu. Nah, itulah sebenarnya nambah banyu itu sama be cak konsep perhidrasi cairan di DM ini. Jadi setelah gulonya tidak terlalu kental, istilahnya lancar kan, aliran yang hiperglikemi tadi, baru kita bisa koreksi insulin ya. Biar selnya sebenarnya itu konsep fisiologi lagi yang transport sel itu, ya. transport sel. Ini mana yang, Nah yang ini tadi ya. Hiperglikem ini kalau kita lebih ini lagi, ini ini sel. Nah sel itu kan ada mekanisme natrium kalium transport itu. Nah ini gerbang sel kan. Nah dia nah, masuk keluar itu harus ada gradien konsentrasi. Nah kalau yang sedih hiperglikemik, nah kondisi hiperglikemik di luarnya itu kan banyak gula ya nah, glukosa glukosa ya. nah jadi kayak mana glukosa nih dia lebih encer nah jadi bisa keluar masuk dia kalau glukosanya masuk ke dalam sel itulah dia di metabolisme di mitokondria respirasi ya. aerob dan lain-lain itu itu sih ke konsep ininya ya atau fisiologinya kira-kira nah, ada yang masih bingung nggak itu? Yang mengenai KAD ini? Nah, Kak, jadi anak-anaknya, oh. ya. kan tadi itu pertama kalau KAD itu direhidrasi cairan intravena itu kan yang kita ibaratkan dengan teh. Nah, habis itu seluruh, seluruh KAD itu kita kasih insulin, apa ada kriteria-kriteria tertentunya kok? Misal kayak lihat HbA1c, soalnya kalau dari perkennya pakai HBS 1 c kan dia untuk insulinnya yuk, kalau kalau yang ada algoritma itu tuh ya. tunggu dulu tariknya ini itu dari nah ini yang nama yang ada yang tabel itu nyaduh kan? iyo yang tabel HBA1C sama insulin itu kan? iyo, kalau HBA1C itu memang uh, kesulitannya kayak ini, dia di pas case gitu jarang jarang, gak selalu ado itu di IGD, RSUD jadi itulah uh, dia lebih ke PH sama keton tadi kalau untuk diagnosis awalnya kan. Nah, tapi memang terapinya, dia terasa HbA1c itu untuk ini sih, yang kita nentukan, apa? Controller ininya tuh, kalau dia bulanan kan, apa tuh? Check up, pasien tuh. Itu perkeni apa lah? Karena diabetesnya, sikap habis satu, satu biasanya. Iya, loh, iya ini... Mana ya? Nah, belum nongol, Kak. Belum muncul ya? Nah, DM. Nah, obat, obat. Nah, yang ini ya, kalian pernah ini ya, dapat refrat apa case -nya. Ini kan kalau penentuan insulin sih dari sini, IV atau SCIM ini. Terus kalau yang HbA1c itu rasanya dia dari, dari ini, apa tuh? Kalau dia penentuan nah, monoterapi, nah ini nah, saya agak tuh. Ini kan, kalau kurang dari tujuh setengah, kalian terbaca Ini lah, mungkin HP 1 c memang. Kalau ini, da -da. kalau dia kurang dari tujuh setengah, kita ini dulu, guys, hidup sehat dulu ya. Tiga bulan dievaluasi, kalau pH tinggi, alkalosis basah gitu kan. Nah, tinggal kita jengok, dia apakah respiratorik atau metabolik ya? Nah, kita ngejengoknya dari... CO2 nya ya. kalau CO2 nya dio naik ya. CO2 nya naik itu pH EH nya rendah maka asidosis respiratorik ya. nah kalau yang kasus tadi itu dia asidosis metabolik oleh bicarbonat yang turun ya. nah kalau alkalosis kebalikan, ya. apa listrik kok best? tuh, kalau nak ujiannya, kayak... nah, aspi... asli, respiratorik, apal ke, nah, pH, CO2, sama metabolik, sama bikarbonatnya. Nah, alkalosis kebalikannya, ya. Nah, ini ya, nah, itu kalau... nah. lain di ini tadi ketua asidosis juga asidosis laktat ya ginjal ya. Yo kalau metabolik alkalosis itu biasanya di muntah ya pasien kasus, kasus muntah. Nah, respiratory asidosis ya di COPD biasanya itu PPOK ya. Nah, kalau respiratory alkalosis justru kalau dia sesak ya. Nah, itu ini lebih inilah memang kaget okay. di di ANES tuh saudara pas lapjak lebih ini lebih banyak ya eh. tuh uh, apa tuh review sekali lewat lah ya eh. nah, kita lanjut dulu ya eh. nah 26 26 ya ini sebenarnya Lanjutkan dari tadi, ya. pola pernapasan. keyword tadi. Dari penurunan kesadaran, riwayat DM tadi ya. Nah. Riwayat DM, sejak lima tahun yang lalu. Nah, GDS 385. Nah. Ini soal ini, PH-nya ya, keyword-nya ya. PH 7,2 ya ini apa? Oh, KAD ya. Ya, KAD jadi KAD itu Kusmaul ya. Nah. Kusmaul itu cepat dan cepat dan dalam ya. Nah, itu ya. KAD. Kalau chin stop ini chain stock uh, ini kayak serigala, ya. serigala tuh uh, biasanya pada stroke, ini chain stock nih, yang kalau diot di ini apa ada periode abnu, ya. dia bernapas tapi ada kalanya dia uh, hilang eh ya, tiba-tiba. Oke, okay, itu keyword lah ya. Kusmol untuk KAD ya. Nah. Oke. Okay. Nah, ini soal selanjutnya. Danyo, diagnosis lagi ya. Diagnosis. Laki-laki, 38 tahun penurunan kesadaran ya. Penurunan kesadaran. Berdebar-debar ya. Tidak tahan panas nah sebenarnya ini jadi keyword ke ini ya, kalau tidak jingok pilihan agak susah memang kalau kesadaran kita ngedidinya penurunan kesadaran dari trauma non trauma dulu ya tapi kalau di sini kan di analisis ya, Nah, ini memang ke non trauma jadi kan dia semakin kurus nafsu makan meningkat nah ini sebenarnya belum pasti tiroid ini bisa juga kalau semakin kurus nafsu makan meningkat itu ciri-ciri dari DM ya. nah tapi dia nah ini analisis penyakit dahulunya ya, keywordnya hipertiroid jadi DM disingkirkan ya. nah obat rutin satu tahun namun tiga bulan tidak minum obat tersebut nah delirium eh ya. nah tensi 150/100 Nah. Takikardi ya. Jadi suhunya meningkat. Nah. Dia hiper hiper simpatis istilahnya tuh ya. RR 30, takipnu juga dia Nah, ada benjolan difus di leher. Nah, ini struma ya. Nah, jadi didapatkan TSH menurun. TSH menurun disertai peningkatan empat 4 Jadi kalau dia keywordnya penurunan kesadaran itu berarti dia sudah krisis eh? Nah. Nih, thyroid storm, eh? Penurunan kesadaran 30 menit, eh. Nah. Kalau thyroid itu dio nah ini penghentiannya ya. Eh? jadi etiologinya nah. pemeriksaan fisik ya TSH rendah kelatotala sana nih nah ini kalau didapat soal tiroid eh ya. kalau misalnya di osteiopodi ini nah ini kiwotnya tadi kan berdebar-debar ya nah terus kalau krisis ini kita harus, selain selain apa tuh, soal tentang yang krisis tiroid ini, kadang e, galak dia nanya pemeriksaan lab. Eh? Nah, pemeriksaan lab, kalau di tiroid ini. Nah, dia, kita jengok dulu. Eh? Kalau nak milih pemeriksaan lab itu, jengok dari simptom. Kalau yang, yang kayak soal kita tadi, khas ya. Eh? Kalau dia khas, dia langsung periksa F-4. Kalau dia tidak khas, ini baru kita periksa dulu TSH. Nah, itu kalau tipe-tipe soal yang lain ya, sama terapinya biasanya tuh terapi, terapi sama scoringnya yang gak ditanya tuh di Nah, kalau terapi, terapi dia... Ada dua sebenarnya tuh ya. Eh. Kita nak ngasih metimazol atau PTU. Nah, biasanya je nih. Kalau kita jengok keyword keywordnya lagi, ya. kalau dia metimazol tuh untuk ibu hamil. Nah, PTU ini biasanya selain bumil ya eh. nah, nah ini kadang soal galang ngejebak dari sini yang soal-soal optimal apa apa tuh ya nah sama skornya skor kalau di tiroid ini ada tiga nah kalau skor indeks win untuk krisis tiroid tadi kan nah krisis tiroid ada lagi indeks bilewicz nah ini untuk justru hipo, hipotiroid. Eh. Nah, si kok lagi ada scoring untuk ini, selain win itu index win untuk krisis tiroid. Eh. Sama ini tadi. Nah, ini Pelewi. Nah ini kalau skor untuk win nih. Eh. Nah. Jadi kita jingok dari case nya tuh. Dia kalau galon ya, indeks win, ada lagi sikol lagi tuh mana ini nah ini beliwet yang hipotiroid eh nah ini win eh win tadi Tiroid storm bereswarswartowski nah ini ya yeah, jadi kalau win tadi cuma untuk hipertiroid baik ya, kalau kita kayak kasus kita tadi kan, ya. nah sebenarnya kalau kalau nak teoritis kan kalau kalian maju case atau ujian sama ini ya. ujian stase, nah pakai yang ini, burst ya nah kurang lebih ini lah ya, kalau untuk ininya ya, ya maksudnya kita lanjut ya ada yang bingung gak nah, ini masih tentang tiroid kak nanya nyo kak tadi yang pas ini apa yang dicoret-corretan kakak tadi nah itu kan ada sebelum untuk ke kita nak cek lab antara TSH sama ftm 4 itu kan ada ciri khas yang eh apa nah. ada yang apa simptom yang khas tadi nah kak eh. nah, maksud simptom khas tuh yang mana kak Kayak yang berdebar-debar kan berkeringat yang dan oh, yang apa? Oh, hipermetabolik kan. Mata melotot. Yang... Oh, Oke. Okay. Mm -mm. Nah, yang yang kalau apa tuh eh untuk mata eh, Nah, ini pernah di mata ini kan biasanya e, eh oftalmopati. of ya. Oftalmopati itu kan e, ini apa tuh? istilahnya tuh uh, menonjol tuh bukan fotosis eh apa Ek Eksopta. nah ini pernah metu di soal padi ini pemeriksaannya dengan alat apa nah di stasiun pernah tidak kalian dengar namanya Hertel ya eh? nah ini mengukur jadi misalkan ini kapsul normal eh mata normal Nah, ini kan memang agak keluar tuh gitu tuh kan. Nah, ini yang normal ya. Nah, kalau yang si, apa tuh, e, Exoftalmus itu lebih nonjol itu tuh kan. Nah, inilah yang si Hertel tuh. Dia ngukur seberapa jauh penonjolan itu ya. Nah, ini keyword juga nih. Terus, terus kalau yang soal aneh juga ini. Kalau dia, apa tuh matonya tuh kelopak mata sulit ditutup. Nah, ini namanya ada tanda Jojroy. Nah, ini mana tahu ya, tiba-tiba metu di Hal-hal yang kiwet-kiwet ini ya. Apal -tiba. sebenarnya tanda-tanda mata lain tuh banyak ya. Cuman kalau yang pernah keluar ini, nah Jojroy ini, ingat ya tentang tiroidnya. Nih. Tanda Jojroy apa? Graves oftalmopati itulah, apa? Nama nah. lainnya maksudnya? Jadi kan ini, dia tuh kalau ibaratnya, nah ini kelopak mato eh, Nah, kalau normal kan kelopak mato dia batas ini. Nah, sementara dia kalau lasur exoftalmus, nah Ndak bisa, yang sisanya ini kan ndak tertutup, kan? Nah, itulah Jofroy tadi tuh. Nama, apa tuh? Ciri khas untuk kalau eksoptalmus? Jadi dia karena dia sudah keluar matanya exoftalmus. Nah kelopaknya tidak cukup nutup men Nah itulah jadi Dio sulit dia selalu terbuka. Nah itulah kaget. Oh sulit menutup. Dia kelopak sulit menutup. Oh. Kalau keywordnya, ya. nah kelopak sulit menutup. Oke. Okay. nah kita lanjut deh nah, tiroid sama EKG-nya deh EKG-nya atrial fibrilasi nah ini keyword juga kalau di aku tuh kalau metu soal deh sering-sering nih hasil EKG atrial fibrilasi nah, ini keyword untuk tiroid juga cuman kaget nah, kita kalau ditata laksana ya ini, ini keyword keyword juga pernah nah, metu ya jadi kalau kita turunkan si tiroidnya tadi pakai PTU sama metimazol secara agresif ini, dia bisa jatuhnya istilahnya tuh ibarat jadi kayak nak titrasi ya, nah, jadi kalau eh, apa tuh kita goyur PTU metimazol harus siap ke juga antidotumnya, yolah levothyroxine ya jadi memang harus di follow up gitu, ya, kalau di apa tuh, ICU ya Kalau jadi jangan cuma nak nurun ke bayi kalau uh, selain naik kan kita juga harus antisipasi kalau dia tiba-tiba terlalu rendah, nah besok kita normalkan lagi dengan efedroxin tadi. Oke, nah ini 28 ini terapi ditanya, nah terapi perempuan 28 tahun sulit konsentrasi, ada peningkatan berat badan mens tidak teratur tidak tahan terhadap dingin nah ini tensi tapi ya kalau yang ini tadi sebenarnya mirip-mirip gangguan tiroid tadi ya tapi tiroid tadi tidak tahan terhadap panas ini justru terhadap dingin kebalikan ya. berarti kalau yang tadi patiroid ini kemungkinan hipotiroid nah tekanan darah oke okay. Dia tidak takikardi, nah, lima lima beradi dia. Nah, normal nadi kan 60-100 kan. Nah ini lima malahan 20. Nah, tapi suhu agak naik. Nah ini didapatkan penunjang TSA naik, FT4 turun nabi. Nah. Apakah terapi yang diberikan? Jadi kalau dia rendah dia diberikan level tiroksin Nah ini konsep apa negatif feedback itu, eh? umpan balik negatif. Uh, TSH naik, FT4 turun. Nah ini labnya, eh? Keyword nih. Keywordnya Kalau nah. jangan apa tuh? terbalik ini nyapa? terbalik nah. Ini kan kita konsepnya saya ini kan dari master of gland hipotalamus ya. Nah. Hipotalamus kan ini kan ada hipofisis. Nah, bis itu kayak ke tiroid kan? Nah, ini dari potalamus menghasilkan tirotropin releasing hormon. Hipofisis mengha menghasilkan TSH. E nah, ini tiroid baru menghasilkan yang namanya C3-4 tadi ya. Nah. Jadi, itu tadi, biar tidak terbalik, nah, itu jengok TSH. TSH kalau dia turun, berarti logikanya kalau dia turun, kemungkinan yang dibawanya oleh sudah, sudah banyak, ya, tak? jadi T4, T3, T4-nya itu meningkat. Inilah dia, hiper, hiper tiroid, ya, tak? Yang kasus pertama yang sebelumnya, nah kalau dia banyak ts dia berarti logikanya, wow ini yang bawa kurang, ya nah, itulah jadinya T3 T4 rendah, jadi kalau dia yang dibawanya kurang mangkunya dia harus dipush, nah diperbanyak TS-nya kan? inilah kasus hipotiroid nah itu biar da... balik ya eh. konsep apa negatif feedback nih eh. nah. nah ini di endokrin ya eh. umpan balik negatif itu apa tuh biar konsepnya ini ingat eh. lagi ya eh. Warna tadi jangan lupa ya. Eh. Indeks Bilewik. Nah, sama sebenarnya kita ini ada program screening hipotiroid kongenital. Secara nasional itu, cuman. Itu dari bagian anak ya. Eh. Nah, radiasi yodine Sama sebenarnya, nah, kalau yang cek radiasi-radiasi ini, kita di Unsri memang kurang ini ya kurang apa kurang terpapar itu eh ya. istilahnya apa di di pas aku medikus di bandung tuh kan yang ngajar anak unpad dia dia banyak uh, ini ya dapat pengalaman pas stasenya ada stase radio nuklir itu jadi dia mereka ngomong ada selain make pemeriksaan apa hormonal ya kan pemeriksaan lab hormonal ya eh. Diagnosis steroid ini, ya. nah dia ada juga pemeriksaan rayu, nah jadi ada cold, ada hot nodul, nah kalau cold itu dingin, ingat apa, ya, nah kalau dingin tuh biasanya diam-diam menghanyutkan, nah dia biasanya nodul ganas. Ya. Ini yang ke hubungan untuk ke radiasi ya. Kalau yang hot itu biasanya lebih jina. Nah, itu selain dari keyword lab tadi ya. Nah, radiasi. Oke. Nah, ini period ya mana? Sampai 28? Lanjut, ya. Nah. Ini. Ya. Diagnosis lagi, ya. Ini. Yang, oh, ya. apa Gerak? Yang tadi, yang apa namanya. Yang hipotiroid kan dikasih lepapoksasin. Itu perlu antidotum juga, nggak kebalikannya, kayak yang tadi, hipotiroid nah kalau levotiroksin sih jarang ya dia yang menyebabkan jadi karena itu biasanya dosisnya lebih terkontrol dia kan poli jalan kan nah kalau yang tadi tuh olehnya dia di igd nah itulah di igd kan biasanya galak buru-buru dan dan apa tuh kita belum terlalu kenal kan, dengan pasien jadi ada beberapa istilahnya Pasien itu yang e, istilahnya dia lemah benteng itunya tuh apa reseptor apa itu, nah jadi langsung drop, lah. Ya. Nah itu atau ada komorbid lain gitu kan. Nah itulah jadi kalau soal-soal lupus sih jarang ya dia sampai nanyo ke misalnya yang lepotiraksin pada hipotiroid, butuh antidotum tadi kan untuk yang PTU sama itunya. Nah, itu yang krisis masih, oke. Okay. Nah, saja eh. Nah ini dua sembilan, nih. Nah, Jadi tanya abah diagnosis. Ya. Perempuan lima puluh tahun nyeri nyeri pinggang ya. sejak lima bulan yang lalu. Nah nyeri ini kasusnya kalau keluar utama kayak ini bisa bedah, bisa bisa ortopedi, bisa reumatologi ya nah, tapi kalau 5 bulan onsetnya kayaknya lebih ke arah kronik ya kalau trauma sih mungkin bisa lebih kecil ya kemungkinannya nah kalimat selanjutnya nyeri dirasakan terus menerus sehingga pasien sering mengkonsumsi obat anti nyeri namun tidak membaik nah juga ada pusing, ya, badan lemas. Nah, otomatis ini kalau kalau anti nyeri tidak membaik, ini keyword untuk, wah, berarti bukan ke arah HNP, kasus-kasus neuro. ya nah Ini dia ada pusing badan lemas. Nah, ini pusing badan lemas sebenarnya arah-arah ke anemi sebenarnya. Anemi. Nah, cuman gak jelas sih, ya. istilahnya anemi bisa pada penyakit kronik juga kan uh, hipo, kalau hipokromikrositer ya, jadi kita harus PMV nah memang dilanjutkan suhu oke agak naik dikit konjungtiva anemis ya nah ini memang keyword untuk aneminya neuronya aduh nyeri radiculopati setinggi cervical 4 sampai 6 Nah seolah-olah ini ngejebak jadi HNP lagi, radikulopati, radik kan. HB 8,2 ya. Oke, anemia memang ya. Leukosit normal, trombosit ya normal sih. Nah, ini serum kal elektrolit didapatkan kadar kalsium 120 mg. per hiperkalsemi ya. x ray ada fraktur kompresi faktor kompresi, lesi osteolitik circumscripta. Ya. Sebenarnya ini keyword old crap. Ya. Old crab itu ialah di multiple myeloma, ya. Old O-nya itu usia tua, ya maksudnya tuh. Ya. Habis itu MM multiple minor roman ini ngapal ya. Old craft tadi ya. Eh. Nah. onyo usia tua habis itu C-nya tuh kreatinin naik eh. Nah, kreatin naik. Eh. Terus osteolitik tadi kan. nah Ini kalsium meningkat hiperkalsemi isinya renal failure itu ke kreatinin tadi kan ya ini anemia bone bone litik fraktur patologisnya ya. oke oh. pirasi sumsum -sum tulang jadi kan itu tadi dia sumsum -sum tulang tuh kita secara patofisma ini konsep biar biar lebih apa outcrop-nya nih apa Uh, istilahnya lebih paham ya, nah, kan multiple multiple tuh majemuk, mieloma miel ini kan artinya sum sum ada ya, sum sum tulang kan, mielin nah sum sum tulang tuh. nah sum sum tulang omani ialah ke keganasan kan Nah, keyword kalau kita nak ngapal konsepnya cak ini, sum-sum tulang itu lokasi untuk ini kan, hematopoiesis ya, megakariosit, apa-apa kan. Nah, jadi dia ini yang sebenarnya kalau hematopoiesis ini mengalami keganasan, itulah jadi kaget otomatis dia abnormal yang namanya pembentukan sel darah tadi hematopoiesis sebenarnya bisa jadi RBC dan W WBC. Nah di kasus multiple myeloma kalau kita prikso, itu justru yang meningkat adalah limfosit limfosit B-nya limfosit B meningkat itulah anti antibody ya. Yeah. Nah kompensasinya istilahnya ini anak emas jadi anak tiri di anak tiri kan si RWC turun. Inilah yang namanya tadi aneh anemia ya. konjungtifanya anemi, lesu dia kan. Nah, sementara kalau antibodi limfosit B-nya meningkat ini, antibodi ini kan golongan molekul protein ya sebenarnya itu kan. Nah, kita ingat konsep protein. Protein itu kalau dalam sistem ekskresi itu kan Nah, nak dikeluar ke kalau tak terpakai kan, di ekskresiknya lokasinya di ekskresi di ginjal, ya tak? Nah, jadi kalau istilahnya protein ni banyak enak kita keluar ke. Nah, itulah kalau dia ginjalnya lembur, ya tak? Bekerja keras, jadilah kondisi gagal ginjal renal failure tadi, ya jadi C-nya tadi sebenarnya kalsiumnya kalsiumnya meningkat ya. nah kalsium meningkatnya lokasinya dari mana hubungannya sebenarnya ke renal failure tadi ya. kalsium itu kan ya dia bisa istilahnya kalau tidak berguna harus dibuang nah itulah ini sistem pembuangan tidak berfungsi itulah jadi numpuk lah meningkat ya. nah R yang tadi renal failure A nya anemia ini bone fracture tadi ya nah patologis tadi uh, ini apa GDS nya normal gitu, ya nah ini ini jadi kalau bingung kayak ini harus meragukan ya, nah kita harus periksa GDS ulang tadi, ya, atau persiapan gula darah puasa ya. Nah ini jadi sesuai dengan algoritma, ya. Jadi memang kalau ngediagnosis dm harus harus aku tuh sinkron antara aku tuh uh, si gejala anamnesis keluhan pasien sama Hasil tempest maupun lab. Nah, ini tadi yang khas ya, Triasnya, poliuri uri ini. Ada di case kita gitu tadi. Nah, dipinyat. Nah, jadi ini kan kalau gejala khas, kalau naik akor, GDS lebih dari sama dengan 200. Ini yang yang sebenarnya diharapkan. GDS lebih dari 200, tapi pasien tadi justru 100. 35, cuman kan? nah jadi ini kalau GDP dia belum ada data soal tadi ya gula darah puasa belum di pixelso nah ya atau GD2 gula darah plasma 2 jam Gd2 PP postpra pada ti3GU lebih dari sama dengan 200 atau HBS1C lebih dari sama dengan 6,5%. HBS1C di soal kita tidak kerti juga tadi kan. Nah inilah, jadi kita, pasien kita nih oke, okay, keluhan klinis diabetes ada. Nah, jadi ikuti yang di kiri dulu. Di kiri, nah dia GDS, tapi kurang dari 200. Nah, ngambil yang tengah. Jadi itulah harus ulang gula darah sewaktu atau GDP. Nah, ikuti algoritma tengah ini, Baru ke eh kita lihat lagi hasil GDP atau GDS-nya. Kalau dia memang lebih, itu langsung DM. Tapi kalau dia kurang, kita tes toleransi glukosa oral. TGU dulu ya. Eh, untuk ngecek GD2 PP. Nah, kalau dia ternyata 140-199 itu toleransi glukosa terganggu. Tapi kalau dia kurang dari 140, justru gula darah puasa terganggu, ya GDPT. Nah, inilah, ya, sebenarnya, jadi kalau kalian cek, cek ini ya, MCU, ya, misalnya, medical check up, itu orang harus puasa dulu, kita nak ngecek GDP, gula darah puasa. Ya. Nah itu, baru setelah GDP, makan dulu, Dua jam kemudian diperiksa untuk GD 2 PP ya. ini. Algoritma ini ya yang jadi dasar, katanya ya, tuh Oke ini. Clear lah, ya. ada yang bingung nggak ya, And diagnosis itu lanjut, deh. ya lanjut. Nah, nomor 31 nih ditanya diagnosis. Diagnosis. Nah, jadi laki-laki tiga -laki tahun datang perdarahan, kan? Digigit ular, nah, perdarahan. Kaki periksaan fisik didapatkan, kaki tanpa eritim, tekanan darah 170, nah, nah, di 92, ya, RR22, kulit pucat, ya. arah ara ke anime. Ya koag juga anemis. Nah, habis milan, Oke, okay, sesuai dengan klinis eh labnya. Nah, trombosit tapi rendah nih 25 eh. Trombosit normal kan 150.000. Nah, fibrinogen 110.000, Jadi, dimer meningkat ya. Eh. Nah, ini jadi termasuk namanya DIC, Disseminated Intravascular Coagulation ya nah jadi yang tadi gigitan tadi itu kan istilahnya luka ya nah dia jadi kalau ini tadi ya nah gigitan ular ya, gigitan tadi istilahnya ini kan kalau luko harus kita ibaratnya lobang lah ya Nah harus kita semen kan Nah biar rata lagi gitu kan Nah Jadi inilah namanya respon Respon e, trombosit dan Ibaratnya sih Fibrinogen tadi ya. Kalau kita nak pakai Pakai apa analogi, ya trombosit ini anggaplah batu bata, ya. batu bata kalau nak bangun rumah, fibrinogen ini semennya. Jadi di soal kita ini trombosit tadi kan cuman berapa tadi? Trombositnya dua ribu, ya. Nah, jadi batu batanya turun, ya. Nah, tapi semennya yang dibanyaknya. nah. Jadi semen yang banyak ini tadi dia masuk ke intravas, vasculer. Ya. Nah, jadi mustinya kalau kita gambar ini ini lokasi intravaskuler ya. ini lokasi luko di sini misalnya, ya. yang bawah ini lokasi luko. Ya. Nah, ini kan si trombositnya batu bata, maksudnya kan kalau idealnya, nah nutup lah lo, ya, gitu ya. Nah, sementara pada di IC, ya, ini yang normal, ya, intrapaskular normal. Dia nutup, oke, okay, ngalir lagi. Nah, aliran darah, tuh kan. Nah, Ini taroklah, kalau dia butuh semen, nah dikit-dikit, eh, semen, itu kan. Nah, yang penting rapat, utuh. Nah, beda dengan di IC, ya. Kalau di IC itu, dia kondisinya, kayaknya nih, ini pembuluh darah, oke. Ini misalnya lokasi luko. Nah, yang si batu bata tadi kurang deh, nah. otomatis ini kan masih jebol. Nah, dia jadi langsung ngambek semen. Be. Cuman, semennya ini tidak terkendali. Dia, nah, semen tuh istilahnya cak bubuk kan ditiup angin. Nah, dia istilahnya nyebar. Nah, nyebar. Ya. Jadi bukan nutup utuh cek ini tadi. Ini semen yang bagus, tidak ditiup angin ya. Pada kondisi normal, Lukonya jadi rapi lagi, aliran darah masih ngalir. Nah, sementara yang ini, dia tidak pacak ya. Nah, darah tuh diblok alirannya. Mangkonya itulah alirannya tidak lancar, timbul istilahnya. Nah yang anemia tadi ya. Dia pucat, eh ya. habis milan tuh, gitu kan. Nah, kurang lebih kayak itulah istilahnya di IC. Biar lebih apa tuh? Istilahnya memang agak kurang sinkron, trombositnya rendah justru fibrinogennya tadi naik, ya. sama Semua tadi di Dimer ya. Di Dimer tuh agak ini berkaitan ke koagulasinya tadi. nah Pengentalannya. Ya. Jadi, darah tuh kalau di darah sudah kental, itu bagian dari semen. Semen itu kan ngenteli adukan. Nah, dia kental, dia pacak nutup. Itulah lengket si batu-batanya. Ya. Kurang lebih itulah sih. ya Untuk di IC. Ya. Kalau defisiensi vitamin K, biasanya dia pada anak-anak, ya, pada anak-anak ini casenya malah 32 tahun, ya. apcd biasanya tuh riwayat apa tuh neonatus, eh, ya. misalnya nah, itp ini biasanya ada riwayat infeksi sebelumnya, ada bercak-bercak di ini lah bintik purpura, tuh, kan, kalau ada fluoresensi kulit, eh, sementara ini erythem, misalnya nah beda prevalensi anemia plastik eh uh, ini apa tuh dia anemia ya dia uh, di sumsum tulangnya kan gangguan di sumsum -sum tulang jadi turunnya loh habis turun trombosit turun leukosit juga turun kan nah, anemia hemolitik hemo hemo darah litik itu pecah kan. jadi dia Uh, biasanya mengkibat autoimun, maupun Iha ya. Keywordnya biasanya kontes kalau hemolitik, gitu. so, ya. Yeah. Di IC. Sebenarnya di kasus SC juga ada, ya. SC itu insensi operasi, yeah. nah, tuh. Case -nya, ya. Nah, itu... Oke, senyalnya. apa? Apa? Ngapain? khasnya pada di IC. oh khasnya khasnya yang ini tadi dia dio keywordnya kan ada luko sebenarnya tuh. nah kalau ini luko akibat dari gigitan ular nah sama di dimer meningkat ini keyword juga untuk di ic jadi di dimer ini sebenarnya penanda untuk darah itu tuh kental apuida sih itu kan, nah sama yang konsepnya tadi, ya, hubungan kental apuida itu di si semennya tadi, ya. semen ini ke kental apuida, ya. nah kalau si trombosit ini plateletnya kan, nah ada di Daimar, ada ya sebenarnya. Lukonya apa, be? Sebenarnya bukan gigitan, be Tadi kan contohnya bisa, be luka operasi ya, operasi misalnya SC. Jadi inilah yang sebenarnya kasus-kasus yang ditakuti. ngapo dia dio dio antara kalau kalian jago YD ya, misalnya untuk naik sc itu, eh, si Anes tuh kadang nggak menghambat-hambat, sebenarnya bukan menghambat ya. sebenarnya yang si resident objen ini nak disuruh cepet oleh konsulannya kan nah, untuk tindakan, tapi si resident analisnya nak teliti nah, dia nak telitinya untuk menghindari si DIC ini tadi, Nah karena memang itu tadi, secara teori DIC di itu, kalau dia memang ada gangguan koagulasi sebelumnya ya, nah dia dia udah galak nah operasi, biasanya cek PTA-PTT gitu kan, fibrinogen nah ini ya memang kasus hematologi ini atau dia udah galak istilahnya pok, kalau gitu, jangan sampai meninggalin meja operasi di IC ini sebenarnya tuh ya, yang ditakuti itu, karena ini berarti uh, kesalahan lagi sih pembiusnya ya. Dia berarti tidak teliti, ngecek apa, pre- pre- opnya kan? Nah, ini ya, ya sebenarnya ada faktor risiko lain nih. Ya. Nah, ini, toksin obat, nah, yang komplikasi obstetrik kan tadi ya. Nah, itu trombosit, ya. nah, P T oke. Okay. Nah, ini ya, pancitobeni kan ini ya. plastik. Nah, yo, hemolitik itu keywordnya lagi, splenomegali ya. Nah, ini lupa, ya. Oke. Pas ini. Oke, tiga dua. Nah, ini. Ditanya apa pemeriksaan penunjang, ya. Keluar muda lelah. Muda lelah. Sejak tiga minggu yang lalu, sulit konsentrasi, cepat menanggantuk. Petani yang setiap harinya minum teh dan kopi hingga lima gelas per hari. Ini kiwannya tidak jelas sih mudah modalnya, lagi berapa ini? Apo dari anemia atau dari DM? Nah, tapi ini kalau arah arah minum teh dan kopi, teh dan kopi ini sebenarnya keterkaitan sama zat dia ngelawan kerja FA itu kan. Jadi kemungkinan ini kasus anemi, defisiensi besi. Nah, kita lihat lagi dari pemeriksaan fisik, yang khasnya ini adalah di konjunktif sama Oke, cocok ya. Jadi, mudah-mudahan akibat anemi. Nah, lidah bengkak. Lidah bengkak ini hubungannya ke FP tadi, ya. Papil atrofi misalnya, kan? nah, kuku sendok poilonikia, ya. Nah. Oke, dia jadi kalau uh, defisiensi besi, biasanya kita periksa profil besi, ya. serum ion, TIBC, sama peritin. Ya. Nah. Kita serum ion di defisiensi besi turun, ya. Ini memang tapi sudah KTM CQMCH soal ini, ini Sebenarnya diagnosis kalau nah, secara teoritis itu kita periksa dulu kan dapat hipokrom mikrositer, mana ini kan anemia defisiensi besinya, ya. Nah. Jadi kalau dari soal ini cuman dia ngasih papil atrofi tadi di keyword-keyword yang harus ininya ya. Nah, klinisnya ya. Koilunikia ini ya. Stomat itu sama lari ya, sih. Nah. khusus ya. anemia plastik ya. Nah, ini ini besi serum ya. Jadi kalau dia menurun, kita lihat lagi sebenarnya TBC Dia jadi kalau di defisiensi besi ini meningkat, ya kan? IBC itu singkatan dari total iron binding capacity ya. Jadi ibaratnya uh, kayak ini biar tidak terbalik ya. Kaget tiba-tiba uh, soalnya ngasih jebakan lohnya besinya turun, di IBC turun. Nah tapi itu rupanya bukan defisiensi besi. Leo penyakit kronik ya. Contohnya cak CKD ya anemia pada DM. Nah ini konsepnya cewek ini besi itu anggaplah eh, ini kita kalau anggaplah angkot deh ya. nah misalnya jadi kalau angkot deh ya, ini kan anggaplah misal kalau normalnya dia empat tempat duduk nah ya kapasitas empat Fe normalnya misalnya 4. ya, ini kalau dia normal, ya. nah tapi kalau dia anemi, defisiensi cfe ya. nah jadi main nih, fa si nya kan dari luar itu kurang, anggaplah si kok. Misalnya. nah fe turun, nah, fe turun nah City si IBC ini kan masih ada yang kok iya lah yang kosong, kosong ini TIBC TIBC nya tiga awalnya ini kan takatik yang kosong jadi dia TIBC meningkat nah itu beh ya biar gak terbalik lebih ke konsep ini beh analogi beh analogi analogi inilah apa ya Angkor atau nah ini kursi kursi penumpang ya. nih baratnya biar ada tertukar atau? nah itulah jadi tadi kalau kita nurut ke algoritma nah ini kan pandemi penyakit kronik ya. kalau dia besi serum normal mikrositik epokrom justru verity normal nah ini justru ke thalasemi ya Elektroforesis habis penunjuk, tapi kalau dia doring sindroblast dalam sum sum tulang itu justru ada nya ya. Kalau yang elektroforesis tadi adalah beta ya. Ini algoritmanya ya. nah ini selanjutnya ini. nah buat 10 menit lagi nih bud ininya, coba ini bud ko... ya lo ya, aku aku kasih kalau jadi ini juga apa tuh uh... jadi, nah make host, coba so, ya terus? nah jadi host ya eh. nah, abis itu kalau allow, allow ini be Kok masih remaining meeting time? Eh? Yang, yang kau tak putus kan 30 menit tadi? Iya. Tak tahu, aku bingung ini masalah. Nah, 9.00 dan, dan lagi. Biar, ya. Undang Suka lagi soal ya. Soal lagi banyak. Iya. Amal Ayo. juga. Oke. Okay. Nah. Okay. nah. Ini TIBC. Oke. Nah, ini. Tata laksana untuk mencegah kelebihan zat besi. Nah, oke, okay, dewan ini keywordnya ini tadi anak laki-laki 15 tahun nih. Eh. Nah, 3 bulan lalu, badan lemah, sering pusing ya, eh. merasa perut makin membesar. Nah, ya memang anak nih bisa, salah semi bisa defisiensi besi tapi di sini dipertegasnya dari analisis ada transfusi. Lewat transfusi berarti cetolah adalah seminya Ayah juga ada hal yang sama nah cocoklah keturunan genetik ya. Nah, dari pemvis ini conjunctiva anemis ya. megali Nah. Mongoloid vis, ya. Nah, ini kemungkinan karena dia ya. ini akibat dari uh, Proses ini hematopoiesis yang berlebihan di sum-sum uh, tulang di daerah uh, pipi ya Nah, jadi ini penunjang darahnya HB-nya 7,3 ya, ya. Nah, jadi untuk mencegah kelebihan zat besi kita harus ya memang kelas sih ya. Klasi. Uh, salah satu sebenarnya Deveroxamine, Desvrales. Kalau dari blok farmakologi dulu, kita belajar kan kayaknya tuh. Nah, TX klasifikasi. Oleh tadi, defisiensi FA, otomatis kita kasih FA. Tapi kalau FA-nya kebanyakan, itulah kita harus klasifikasi. besi. Nah, kalau Dr. Ahmad Hidayat dulu menjelaskan dia kan ada Dferoxamin, De Desfral. Nah, ini soal ini caknya salah rekap sih. Dia dia ngasih lagi, B-nya kelasi besi, bawahnya ada Dferoxamin juga. Nah, tapi ya mungkin oleh kelasi besi ini lebih umum kali ya, jadi dia pilih itu caknya untuk. Nah, cuman agak aneh nah Ini dek nih Pone Ini tuh ketemu apa Laksanya, selain itu kan Air glating Nah ini kan disebutnya terapi klas. Contohnya dek Harus dengan vitamin C Nah ini kan Ini ada cocok lah sebenarnya tuh Mungkin, yo, nah, dia ngomong apa? Ter setelah terapi klasik, padahal di slide sebelumnya tadi, dia ngomong salah satu jenis klasik, David Ogramin. Nah, tuh, ini sekitarnya, agak aneh. gimana? Tiga, tiga, empat, nah, lanjut apa nih? Masih lima menit lagi sih. Lanjutkan. Nah, tindakan selanjutnya yang tanya. Ini penurunan kesadaran, ada demam tinggi di bawah ke puskesmas tidak membaik, nyeri kepala, nyeri otot, deh. Satu hari yang lalu gusi gu, berdarah. Nah, ini kan uh, penurunan kesadaran kalau demam ini arah-arah sebenarnya ke DVD. Kan? Nah, walaupun sebenarnya ya usia satu dah khas ya. kalau nak stroke memang masih bisa cuman ada demam demam ya bisa lebih kuatnya infeksi sebenarnya kan nah, cocok dengan apa pemeriksaan ini ada dari anamnesisnya masih ngomong gusi berdarah iyalah ini ya, ke uh, grade, grade 2 ini kan nah mimisan ya bintik merah abis-abis hitamnya tapi disangka oleh Nah, pemvisnya tekanan darah dan adi tidak terukur. Ini berarti sudah ke DBD grade grade 4. Eh. Nah, jadi gradingnya harus ingat kalau grade 3 masih terukur. Tapi dia memang sudah di bawah 90 sistolnya eh, MMHG. Nah, ini suhu 39 cocok eh, pertanda infeksi. Lab HB 12 HCT, nah ini emokonsentrasi ya nih. Jadi, ini, ini sebenarnya ini, kalau HCT, HCT ini sebenarnya perubahan. Kalau secara teoritis dari, uh, wo, pedoman diagnosis DBD, cuman kalau nak keyword-keyword cepatnya HB itu 12. Nah, kalau dia HCT itu 3 kali lipat dari HB, nah itu. Pertando dari si hemokonsentrasi ya. Nah, jadi itulah ini DBD cocok trombositopeni foto tra eh, efusi pleura minimal. Nah, ini pertanda plasma leakage ya. Plasma leakage kebocoran plasma. Jadi kita harus lakukan Nah, kalau DBD, nah kristaloid 20 liter sepatnya dalam 20-30 menit, eh. karena yang tadi dinggi shock syndrome ya. Nah, jadi kalau nak kita DBD, nah, nah. DBD ini kalau keyword keyword grade nya, eh. pertama kayak ini dulu sebelum ke grade kita kita Beda itu dengan demam denggi, DF. Nah, jadi kita lihat dari HT, HB ini tadi, HB tiga kali, HB sama dengan HT, itu keyword untuk DBD. Nah, ya. jadi kalau DF ini tidak ada plasma leakage. Tapi bisa banget, Dio. Gejala-gejala, Cak. Apa tuh? Bintik. Bintik merah juga. Aduh, metotona. Aduh, demam juga, eh Jadi, kalau bintik merah itu nggak pasti DBD. Ya. Kita harus, ya, dari ini tanda hemokonsentrasi tadi, plasma leakage, nah, hati tadi, sebenarnya yang lebih uh, standar lagi tuh perubahan hati, jadi harus kita tahu hati sebel se sudah dan se sebelum ya. dua kali pengukuran jadi nah ini tapi soal jarang di ukd nih ngampirkan dua kali hati ini. ya nah dia lebih seringnya pakai grid nah grid gridnya satu dua tiga empat eh ya. nah kalau empat nih DSS, shock syndrome ya. nah itulah dia jadi harus resus cairan agresif tadi ya, yang 20 ml dalam 20 menit tadi ya. kalau grade 3 ini TD masih terukur masih terukur kalau keyword untuk grade 2 itu pedaran spontan mimisan bintik-bintik ya. tadi nah kalau yang satu itu rampelit, nah itu keyword-keywordnya, rampelit positif, nah itu ya. Jadi dbd apalagi keyword grade, sama itu ya, tata laksananya. Satu, kalau df masih paresetamol, grade 4 tadi resus cairan agresif, grade 3 rehidrasi sudah ya. Nah, tuh, ya. Ini memang algoritmanya eh, ya. harus, nah ini ya, jalan, in up, ya. kristal. Inilah dari patofisiologi ini, mangkok kita bisa lebih tebayang oh iya, itulah kaitannya eh, ya. antara anamnesis tadi, kita perlu tanya riwayat darah tinggi, kencing manis, itu dasar patu genesis patu fisiologinya nah ini kalau derajat derajatnya menurut ini ya keywordnya nah yang lima ini gagal ginjal ya. lfg kurang dari 15. nah kalau di soal kita umur 140. Oh, 140 kurang umur kali bb nah ini yang ngitung lfg di soal kita tadi Oke, okay, umur umur 30 ya. Nah, kalau kita nak ngitung dari LFG. Nah. Umur soal tadi 4, 4 30 tahun ya. Nah. 30 nah habis itu BB 60, ya. Eh. Nah. BB 60. Kreatinin itu dari soal 33. Nah. Kreatinin 33. Nah, LFG itu nak nyari menurut Cockcroft LFG itu serat. ini kan jenis kelaminnya perempuan ya nah, jangan lupa perempuan jadi kita pakai rumus yang ini tadi nah 140 kurang umur ya 140 kurang umur. Umurnya kita 30. Nah. BB-nya. Dikali BB. Dikali BB. BB-nya 60. Nah, jika wanita tadi teorinya 0,85. Ya. Dikali 0,85. Nah. Nah. dibagi 72 dikali serum kreatinin, ya. Nah, serum kreatinin dari soal tadi itu berapa tadi? Serum kreatinin 33, ya. Jadi, nah inilah kalau kita nak nyari niannya, ini 140 kurang 30, 110, ya. Semoga lah, gue buka, gue lagi. Nah, 110 x kali 60 kali 0,85 ya, 72 kali 33, ya, eh, cuman sebenarnya ini kalau di UBDI jarang keluar, ya. dan terlalu wasting time kalau nak, pakai okay, yang C ini, ya, ini dapatlah LFG, nah, 2,36 lah. Dapat deh. Ya? Nah, 2,36 itu kalau di Nah, 2,36 ya. Ini kan kalau dari teori tadi kita bukti ke dulu. Ini ini sebenarnya kalau cak, kalian bikin case way, bikin case nah. Cocok kan 2,36 kurang dari 15. Jauhnya nih. Jadi dia itulah agak kalau bikin case, eh, case report apa ini? Dia harus di HD, ya. nah ini kurang lebih kayak itulah. Minimal pernah terpakai. Oh iya, yeah. jadi gak terkejut lah ya kalau gitu. Atau ujian, nah sama KGH ya, eh, konsultan ginjal hipertensi harus bisa aja. itu cuman kalau di OSC, insya Allah, ndaklah samping itu. Ngetung eh. itu, nah oke okay, kita lanjut ya. Eh, 38 delapan eh. ya nah ini nanyo tipe malaria tipe malaria keyword ini kalau tipe malaria nih sebenarnya oke okay lah kalau kalian nak ngapal dari pola demam eh demam satu minggu yang lalu tidak jelas sih eh, sebenarnya polanya nak dua hari sekali atau sehari sekali gitu yang nak didapat ke nah ini kan dia nyeri otot tambah lagi tidak jelas nah pulang dinas Papua oke ini daerah endemicnya nah ini jadi suhu oke okay, demam ya, eh, tapi tidak tahu etiologinya apa. Sklera ekterek. Nah, ekterek berarti sudah terjadi emulisis, ebolisis. Nah, itu yang bisa menghasilkan emulisis adalah, nah kita ingat dari parasitnya, parasitnya sausage ini keyword ya, maurer dot ini. Ini adalah falsi parum. Ya. Jadi falsi parum itu. Dia karakteristiknya lebih ganas, itulah dia bisa ikterik. Jadi dia pengobatannya kaget, dia harus lebih cepat. Ya. Nah. nah, jadi kalau malaria, biar dia tuh arah falsi falciparum atau si vivax itu lah sebenarnya. Ya. Nah ini Keyword-nya ya. Keyword kalau falsifarum tuh sausage. Nah. Kalau si Vifak itu. Dia. Kemawar uh, dot tadi kan sih. Nah, Schaffner ya. Schaffner dot. Kalau si vifak ya. Nah, ini. ya. Jadi. Dia konsepnya like nih kalau biar tak tertukar. Ya. Nah kalau si falciparum itu dia harus masuk ke dalam RBC, ya. masuk RBC dia jadi kakek pecah. Ya. Nah itulah jadi hemo, hemolisis. Hemolisis jadilah dia ekterik. Ya. Nah ini parasitnya. Ya. Sausnya sebenarnya. Nah, kalau si viva, viva itu dia mantep di dalam RBC. Ini si Saplau tadi. Jadi dia kaget kalau mantep ini dia lengket, tidak pecah. Itulah dia terapinya lebih lama, 14 hari. Kalau dia hemulisis, ini dialah Kalau emulisisnya di otak, itu jadi malaria cerebral. Nah, mangkok terapinya lebih cepat oleh dia lebih gawat. Ya. terapi harus tiga hari. Nah, itu ya, ini enggak keyword untuk malaria lah ya. Halo, kata-kata pentingnya ya. Nah, ini kan terapi-terapinya ya. Nah, dari tiga hari. Ya, Vivak itu si primakwinnya ya. Vivaq pada hari, ya. Nah, itu ya kalau dia berat, pakai intravena, itu weh ya, keyword-keyword, oke, palsi baru, nah, 39, ya, kita lanjut, deh. ini pemeriksaan penunjang, ditanya, pemeriksaan penunjang, nyari ulu hati, bestu, sering ada keluhan, terlambat makan, katanya, deh. hilang saat makan, atau minum obat, nah, jadi ini sebenarnya area ke gastritis, cuman kalau belum ada ini kita endoskopi dulu ya. Jadi kalau sudah di endoskopi kelihatan gasternya radang baru disebut gastritis. Ya kalau kalau ulkus ya. nah kalau dia belum ada endoskopi dia belum bisa diagnosis ulkus tapi dia ngomong ke gastropati dulu, ya, nah itu istilah apa komunikasi klinisnya, ya. urea breath test untuk H pylori ini ya. keyword ini, UBT, ya. karena Helicobacter itu menghasilkan amonia, amonia ya. tuh ureanya tuh kaget ujung reaksinya, ya, barium meal ya kasus bedah sebenarnya itu ya. Oke selanjutnya ini, nah ini dia nanya diagnosisnya, nah langsung ber, ini agak menyebak, ada HCP, ada hepatitis C, nah ini kalau tidak teliti, ya, ini IgG yang dikasih, IgG ini berarti proses kronik, jadi tidak mungkin akut, ya. jadi dia harus yang sudah kronik IgG ini, ya allah dia jadi kanker terbukti dari ininya tadi berdungkul-dungkul hepar, ya. Nah, dia kalau hepatoma ini dia mengecil, beda dengan sirosis. Sirosis dia masih membesar, dia tuh ngebesar dulu, jadi setelah sirosis baru dia ngecil ketika hepatoma, ya. Nah, oke. Okay. Nah, ini kasus favorit Sir nih kalau kalian ujian BSTPDL ke pasien nemen ini. dipakai pakai ya Sir Nah, ini tanya lagi diagnosis. Nah, masih kasus nyeri perut kanan, eh region kanan, bisa hepar eh pato biliar Demam tinggi ya demam tinggi nggak menggigil. Demam artinya ada infeksi. Oke, jadi berat badan menurun nah seolah-olah kayak keganasannya. Perut tidak nyaman. Tapi setelah diperiksa kalau keganasan suhu jarang gini, ya setinggi ini. Nah, ini hepatomegali ekterus dan hipoekoik internal ekos. Hipoekoik berarti sesuatu yang tembus oleh cahaya eh ya. Kalau dalam radiologi yang tembus cahaya sinar itu ultrasonografi ialah abses bisul. Karena abses itu kan komponen dari nanah, nanah tuh sebenarnya dia tidak bersifat sekeras kalsium batu, ya. Nah itu kalau dia iprekok tadi bisa jadi batu gitu. Nah ini abses, ya. nah. Anu dia nanah, nanah tuh bisa menghasilkan iprekok keywordnya. Ya. Nah, ini. Aspirasi cianak abses ya. cuman jarang lah sampai terapi itu. Ya. Nah, 42 tuh sudah hati-hati. Nah, kira-kira lima -kira, menit terakhir nah, ada yang nanya tidak? ini? Kak, mau nanya kak? Ya? Uh, kalau misalkan yang hepatitis A, B, C tuh itu kira-kira keywordnya apa be ya, kak? Terus cari gampang misahinnya tuh gimana kak? Nah kalau untuk hepatitis kayak nih, kita kalau yang A keywordnya itu jajan sembarang misalnya tuh eh. ya dia kan jajan sembarang nih sebenarnya uh, mencerminkan apa fecal oralnya, ya. transmisi fecal dari virusnya tadi, hepatitis A terus self-limiting gitu. Sebenarnya self-limiting ya. Nah, kaget yang di hepatitis B yang agak banyak. Jadi, hepatitis B ini kita harus ke konsep virologinya piro ya. Jadi, ini yang DNA ya. Nah, kaget virus ada kapsul, Ser ada lagi amplopnya udah tuh. Gitu. Ya, kan? Nah, jadi hepatitis B ini kayaknya nih, kita tetap kalau onset, kita bagi menurut apa akut dan kronik. Ya, tak? kalau akut mainannya, kalau konsep imunoglobulin pasti IGM, kronik IGG. Virus apapun ya, termasuk COVID ini. Kalau akut, dia IGM, kalau kronik IGG. Nah. Terus kaget kita jingok lagi, kalau yang di objin misalnya tuh eh, kalian HBS AG, nah HBS itu baru surface-nya, permukaannya, jadi permukaannya yang paling luar, ini surface ya. Nah. Terus kaget ada envelope itu tuh kan, HB AG, nah sama core-nya, intinya, HBC AG nah ini ini kita memang kalau core ini inti nah inti itu berarti di dalam berarti oh dia ini barunya kan infeksi istilahnya cek ini dia kalau virus ini kan rusak dari luar dulu kan nah dari luar merusak lagi ke dalam ke tengah baru ke dalam nah kalau yang di dalam ya sudah rusak berarti ini virus tuh baru nih yang rusaknya, Yada. karena la, la benteng terakhir dia core tuh, jadi kalau nak kita ngejingok, nah, sama core tuh kan ada inti, inti ini kan inilah DNA ini yang nak direplikasi, itulah dia eh, DNA nya hilang lepas, dia bisa jadi menularkan, infect, infective. Nah, kalau envelope, envelope nih yang tengah-tengah, ya. Nah, dia masih akut tapi sudah uh, infektifnya lebih berkurang. Beda dengan HBSAG. HBSAG ini dia, oh berarti pernah terinfeksi bayi, yang paling luar surface. Tapi tidak tahu kapan. Nah, jadi itu kalau SAG-nya positif harus dilanjut, periksa lagi HBCAG dan HBEAG. Ya. Cuman konsepnya. Itu tadi, kalau tidak aku dan kronik dari IgG, IgM. Ya. Nah, sama hepatitis C tadi. Hepatitis C ini kalau baru, jarang dia yang manifest. Ya. cuman kalau dia sudah kronik, nah itulah dia periksa IgM-nya, IgG-nya positif. Ya. Jadilah kaget hepatoma. Ya. Nah, kalau keyword-keyword hepatitis ya. Hepatitis B biasanya itu tadi, suntik ya. Secara parenteral gitu kan, transmisinya. Ya. Nah, jadi memang kalau nak ngafal, eh, terutama ngafal diagramnya, pahami dia, dia yang paling luar. Istilahnya jadi, oh ini pernah terinfeksi virus. Nah, dia jadi cuman menunjukkan pernah ter terinfeksi. Itulah kalau kita di objek, oh, pasien ABS lagi positif, cepet cepet pakai APD lengkap itu kan, pakai gaun kayak ini. Nah, kalau stasi karena dia tuh dianggap pernah terinfeksi baik, cuman. Dia tidak ditelusurinya, apa kena infektif replikatif? Nah, apa non replikatif? Dia tidak peduli. Pokoknya, ah, sudah pernah terinfeksi. Nah, istilahnya ngeci ke bala, pakailah lengkap, dilengkap. Tidak peduli, dia non replikatif. Apa ini masih nular. Riolenya kan? Nah, itulah jadi permukaan itu yang paling luar sebenarnya, walaupun sebenarnya bisa sampai HBSA ini dia. Tio Cak surface lah ya, permukaan tuh, dia pernah menginfeksi, tapi dia sudah sudah mati istilahnya untuk virusnya, gak kati lagi DNA. Jadi sebenarnya tidak menular ke lagi. Nah, itulah, itulah jadi urutan-urutannya sebenarnya. tuh. Jadi kalau kita nak cepat, periksa-periksa HBS lagi. Kalau Cak di Objin tuh kan, sebelum di SC, ini HBS lagi dulu. HBS lagi positif, langsung isi. Nah sebenarnya, yo ngapain ABAG dengan ABCAG tidak diperiksa lagi, Ya, tidak sempat lagi. Olehnya, biasanya kan nah, sudah KPD pasien itu kan sudah preeklamsi, eklamsi. Jadi, yo ya, sudah lah istilahnya uh, ini ini dipakai tuh biasanya di pasien-pasien PDL ya? atau pemantauan yo dia koinfeksi dengan dengan HIV biasanya tuh kan. Nah, ini jadi korelasinya lebih ke SPPD memang, kalau ininya nih, ya. Nah, tapi itu tadi, kalau hepatitis B tetap yang akut maupun kronik, kita periksa dari IgG, IgM, ya. Kalau itu nyata. Nah, kaget, kalau, kalau, kalau, nggak, kalau la paham yang itu tadi, baru kita bisa ke ke kalau lah tau konsep virusnya tadi, virus kan paling luar otomatis kalau infeksi baru, masih utuh udah tuh, core sama envelope-nya, ya tak? Nah beda dengan kronik tadi, kronik, mungkin surface-nya sudah, sudah rapuh, oleh oleh lama ya ya. Bersenyawa, endositosis, eksositosis, istilahnya tuh, kan? Nah, jadi itulah, dia, uh, apa? meriksa HBI lagi kalau kronik ya. Nah. Itulah kalau Nah, kalau yang dari algoritma si akut akut ini tadi ya, Bedanya dengan kronik. Nah, ini ya. Kita tengok lagi. Kalau akut ini sebenarnya apa testis puluh 90% tuh perbaikan ya resolusi nah cuman memang 9 persennya sepuluh persennya ini dia bisa menjadi hepatitis kronik maupun hepatitis fulminan ya satu persen pulminal sembilan persen yang uh, selama lebih dari kalau lebih dari enam bulan dia lima puluh persennya resolusi lagi tapi kaget bisa jadi kalau tidak sembuh dia tanpa gejala ya. Cuman dia carrier tadi. Nah, atau dia ada gejala. Itulah jadi namanya kronik. Kronik persistent hepatitis. Atau kronik aktif hepatitis. Kalau dia aktif nih maksudnya infektif tadi. Istilahnya tuh, ya, Dia masih nyimpen DNA-nya. Dia paca bereplikasi memperbanyak diri, jadi dia istilahnya dengan uang lain tuh bisa aktif menyerang. Nah, kalau yang kronik persisten ya sudah, dia persisten tuh bertahan sakit uang itu dewek, tidak menular ke Karno. Kenapa? bahan Bahkan untuk memperbanyak diri si virus tadi, si DNA yang core tadi sudah hilang, sudah musnah. Nah itu kurang lebih uh, ininya perbedaannya. Ya. Nah, HB SAG, olehnya surface tadi, ya. Nah, ini prognosis, ya. Nah, ini kalau nak grafik-grafik untuk bulan-bulannya, ya. Nah, bulan-bulan, Yo kapan kita kira-kira kalau onset dari 2 bulan itu, HB yang baru ini, ya. Ada IGM-nya. Nah, ini, ini. Sebenarnya... Apa? Cara singkat untuk ngapalnya cahano? Nah, ini tadi, apa? Kita pakai yang... yang Kalau ngeberi akut sama kronik sebenarnya bisa dari anamnesis sudah. Nah, anamnesis kan? Anamnesis kalau dia ngomong sudah lebih dari tiga minggu, itu kan, ada riwayat penggunaan narkoba, apa-apa itu kan, kemungkinan dia kronik, baru kita periksa yang namanya si HBE, HBE-AG tadi, ya, nah, kalau dia anamnesis, dia ngomong baru, anamnesis, biasanya patokannya tiga minggu, ya, untuk infeksi-infeksi ini, Nah kalau dia kurang dari akut lebih dari otomatis kronik. Akut tadi dia periksa apa dulu? HBS? HBS-AG. Iya baru ya. Nah HBS-AG dia ada beberapa kemungkinan tadi. Dia 90% apa? kalau akut tadi sembuh. Ya, nah 10% nya ada yang satu persennya fulminan ado sembilan persennya dia menjadi kronik. Nah, kalau kronik itu nak ngejengok, dia masih dak apa istilahnya tuh menularkan apa dia ya cuman untuk dia sakit dewa itulah. Nah, kurang lebih ini. Kalau dia replikatif dari si pasien dia bisa menjadi banyak pasien, ada. Nah, nuler. dia masih ada yang namanya core tadi masih ada deh DNA, DNA. kalau dia non replikatif dia awalnya sih kok tetap dia menjadi sih kok cekok pasien nah itu inilah yang HBE Ag nya kaget positif masuk ke kalau kronik algoritma yang ini tadi ya nah, HBE Ag ya jadi jadi yang virus ini, virus ini harus dipahami viologinya ya. Yeah. Surface itu di luar, pokoknya kalau di luar istilahnya rusaknya paling cepat. Yang di dalam inti itu rusaknya paling paling lambat yeah. Ini paling cepat yang surface yeah. Nah, paling cepat rusak itu yeah. Paling cepat rusak. Nah, itulah kalau yang dia envelope, inti tadi, core, ini paling paling lambat. Nah, kalau paling lambat, cetola dia kronik. Nah, kalau dia paling cepat rusak, surface, itulah dia dipakai untuk yang baru. Aku. aku. Kalau B, ini lah, yang istilahnya konsep dasarnya ya. kalau ini paham baru hamin dua ujian nah, biar derpaten napal lah yang tabel ini tadi nah, istilahnya ini memang kalau uh, tabel itu nah main-main ini bah ya, apa istilah istilah memang harus di yow, dipahami kalau ininya cuman kalau kalian OSC, OSC jarang lah. USC ini kalau gastro eh, dia yang metu pun paling cak kasus bedah. Dulu kakak USC kak itu kemarin dapet cak ini hemoroid, eh hemoroid paling masang NGT itu. Kalau yang cak teori-teori mah -teori, ini MCK itulah, eh MCK uh, kompre yang itu-itu, eh terutama kalau ini. Oke. Okay. Ada yang masih bingung lagi tak? Kira-kira. Kita tadi memang gastro eh yang banyak nih kan. Kardio belum sempat eh? yang terbahasa, nih. Yang terbahasnya. tadi. nih. apan lagi nak les? Kalau ini jadwal kalian cuman jadwal kalian, Tio, fix ini nih aneh, belum ada jago malam ya? Belum kak. Jago malam. Keh okay, kalau kalau Senin tuh insya Allah, kayak mana? Kalau kalau Senin sampai Jumat tuh, aku ngajarin ngajar SMA. Nah, paling memang Sabtu Minggu inilah sih kalau Senin, Rabu, Jumat ini ngejar SMA paling kalau ada waktu Selasa kami Sabtu itu sama ini kan, minggu cuman kami ini jadwal jago belum belum di sama pembimbing jadi baru Senin itu ada keputusan jam jagonya kan kaget <gpek> standby bela kalau aku libur kabari kalau tanya Yo. Kumpri, kalian belum belum jelas ya, compre kapan ya? Habis ini. Belum belum tahu kapan kami. Yo kalau ini paling enggak kemarin ya, kalau dapat soal yang ini. Rekapan terutama rekapan yang, yang batch 2 ini kan. Da, ya, ada dak kalian? Yang menado. Tahu ada ajarin lo kami. Yuk, kita, kita kita bahas kita cicil sementara nah, kompre kompre yang ini kan. Yang Karnok yang terakhir. Yuk, kompre, kompre kalau yang kami Desember kemarin itu drasisnya berubahnya dengan yang Tahun lalu. Jadi sebenarnya kan kompre itu eh uh, kalau dari base 2 base 3 tuh sebenarnya ngopas dari base 1 operan kan. Nah, kalau kami berubah total. Jadi itulah kompre itu cuman setengahnya kan kami itu yang lulus kan. Kalau yang di zaman 2000 angkatan 2013 itu mereka ini ambus 150-an komplain lulus kalau kami cuma 100. Nah itulah kalian coba tanya rombongan Amel, Amel Afkara yang baru bed sini. Iya bisa dak mau minta ke mereka dak kenal caknya kami. Oh dak, da ini coba coba kayak aku. A A A A yuk Iya. Kalian lah dapat olehnya tuh kalau coba aku okay. tanya di lah. Apalagi, ya. Iya, nah, ya habis itu tolong ajar ke, -ke, -ke kami ya. Iya, lo. dibahas kalau lo. Sampai muntah. Oke, okay. <laughs> kalau duluan, ya, share bay, ya. halo, katanya, ya, tanya dapat duluan kayak serbe ya. Kalau nanya aku kutanya juga. Kalau misalnya, ini. Rombongan siapa lagi, Kak? Kalian enggak ini. Ya, menenya. Labeng enggak? rombongan. Nimas Badria tuh sestaser sa gak anak lu? Tidak ya? Tidak. Tidak tau gak Oh iya. Tidak akrab. Iya lah. Yeah. Cuma aku cari dulu eh, soalnya. Okay. ya soalnya. Iya tolong Oke. Okay. Insya Allah. Tidak berguna ini. Tolong kami kan. <laughs> ya. Yep. Halo. Iya, Halo. Halo. Halo. Halo. kami kak. Halo. So, Halo. Mudah-mudahan. Kalian ngerti lah Istilahnya sharing lah. Ini-ini. Halo. Di sana ada. Ini. Ya udah jelas tanya. Yeah. Ya. Sabtu lagi ya. Sabtu depan kami belajar dulu pada kami. Lalu. Oke. itu. Mudah-mudahan rutin, kan, amin. Okay. Mudah juara, eh. okay, ya? Amin. Kalau nggak di rutin, terus ini. Kalau nggak langsung, ben, dibahas. Oke. Sampai muntah. Mudah-mudahan, Teguh, Yorah, ya. Oke, sudah. Istirahat, ya, teman-teman. Terima kasih, Ichan. Selamat Terima selamat kasih, Kak Ichan. Terima kasih, Kak Ichan. Eh, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isra bin